lihat ya, teman-teman. Apa ini? Wah, wow, di semak-semak dia teman-teman. wow, wow, wow, wow. mantul-mantul teman-teman. Cek cek cek. Apa ini teman-teman ya? Wah, wow, ya, lihat teman-teman. Ini martabak. <tuh> Wah, wow, Kakak mendapatkan martabak ya. Uh, ada-ada aja nih harta karun Kakak nih. Ada martabaknya. Wah, mantul ini. Buat buka puasa. Oke, okay, cari yang lain lagi ya. Let's go. gimana ya nih teman-teman ya? Wow wow, wow wow wow wow apa di sana? Apa di situ? Apakah di sini? Apakah di sini? Wow, lihat teman-teman. Apa ini? Wah, wow, di semak-semak dia, -semak, teman-teman. Wow wow wow wow mantu-mantu teman-teman. Lihat ada permen karet viral, teman-teman. Wow, banyak sekali ini. Wow, bisa dibagi-bagi ke kalian ya, teman-teman. Wow, lihat ada es krim juga. Oh, wow, ada es krim Happy Cow. Wah, ada si sapi. Halo sapi. Oke kita ambil ya teman teman. Wah ada banyak ini ya. Wah lihat teman teman, ada si yupi lagi di sini. Ah yupi sweetheart. Mantul isinya ada lima teman teman. Oke kita ambil ya teman teman ya. Wow lihat teman teman ada apa di sini? Wow ada yang viral teman teman. Ada permen karet mata. Wah banyak ya teman teman ya. Wah kakak harus ambil ini sebelum buka puasa. Wow lihat ada permen bumi. Hmm. Oh, wow, wow, wow. ada sekali teman-teman. Wah, wow, ini yang semangka teman-teman. Kalau kalian paling suka yang mana teman-teman? Kalau menurut kakak sih ini lebih enak ya ini yang strawberry ini ya teman-teman ya. Wow, wow, wow, wow, lihat ada yang bola juga. Wah, keren. Wow, beruntung sekali kakak ya mendapat harta karun permen karet banyak sekali nih teman-teman ya. Wow, wow, wow, kita ambil teman-teman. Ayo, ayo, ayo, kita masukkan ke keranjang ya teman-teman. Wow, wow, wow, ambil, ambil. Wah, wow, satu lagi teman-teman. Wah, wow, banyak sekali wah. Kalian pengen ya teman-teman? <gifat> Oke, okay. cari lagi teman-teman. Cari di mana ya? Apakah di situ. Kalian kalau lihat, sih tahu kakak ya? Wow, wow, wow, wow, lihat teman-teman. Ada di sini teman-teman. Apa ini? Wow, wow, wow. yupi lagi teman-teman. Natul, -teman. teman -teman, lihat. Ada yupi mini mouse. Wow keren nih lihat gemoy banget ya sapinya, gemoy <gumai> wow, lihat teman-teman ada mini donat wah penasaran nih kakak isinya, gimana ya bentuknya ya, wow, wow. ada permen holipop, lihat holipop ngipas wah ini viral juga ya teman-teman ya wah banyak sekali jangan viral apa ini teman-teman wah ada nano-nano milky teman-teman wah sapi lagi, wah dari tadi kakak mendapatkan ya sapi ya wah angkut ya teman-teman ya lanjut teman-teman Sepertinya masih banyak ini harta karunnya ya Di mana ya teman-teman ya Wow, wow, wow, wow di mana? Apakah di situ? Cari-cari, wow, wow, wow Kakak mendapatkan yang besar-besar Ini teman-teman ya Wow, ada si merah-merah nih wow, wow, ada Yupi, Yupi Gamilan Wow, ada Bapak Koki Sedang masak pizza Wow, ada burger dan kentang goreng juga Wah wow, ada hot dog juga Wow, Yupi permen tapi bentuknya makanan ya unik ya teman-teman ya Dah, tersimpan ya teman-teman Wah, wow, ada si merah lagi teman-teman Wah, wow, banyak ini isinya teman-teman Wah, wow, ini ketang goreng ya Wah, wow, ada sausnya juga Oke, okay. balik teman-teman Wow, ada petualangan taro Wow, lihat Oh, ini rasa rumput laut nih teman-teman ya, teman -teman ya. Oh, Mantul-mantul Oke, okay. lanjut ya teman-teman ya Di mana ya Wah, lanjut kakak udah berat nih teman-teman tapi sepertinya masih ada ya. Di mana ya? Wow, wow. Apa itu teman-teman? Wah wow, Lihat teman-teman. Wow, wow. Ada permen karet teman-teman. Ada permen karet big bubble. Wow. Lihat teman-teman. Ini ada hadiah stikernya katanya teman-teman. Hmm, mantul. Oh. Ada transformer. Sama little pony juga. Wah keren. Oke. Simpan. Apa ini teman-teman? Wow. Ada jajan keju. Lihat, oke, oh, jusa. Kayak jajanan. Apa nih? Jagung. Oh, ini jajanan dari sip Kirain keju. Wah, ini jajanan Simba. Wah, ini Choco teman-teman. Wah, ada si Chipmang. Halo Chipmang, kamu lagi sarapan ya? Oke, kita simpan nih, ya, teman-teman ya. Wah, cari lagi, teman-teman. Di mana ya? Wah, lihat kan jebakan udah penuh. Wah, berat nih, teman-teman ya. Di mana ya, teman-teman ya? Cari di semak-semak, teman-teman. Wow wah, wah, wah lihat, teman-teman. wah, wah Teman-teman, ada apa ini? Wah, wow, ada permen blaster. Lihat, ngebelang-belang ya. <guluh> Oke, okay. akan banyak sekali mendapatkan permen, ya, teman-teman. Wah, wow, lihat ini permen lagi, teman-teman. Lihat. Wow, ada permainan mil kita, teman-teman. Wah, wow, macam-macam ya rasanya ya. Ada stroberi, coklat dan lain-lain. Wah wow, enak ini teman-teman ya. Oke, teman-teman. kasih kalian sudah nonton. Semoga kalian terhibur ya, teman-teman ya. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya juga ya, teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.